Jadi selama ini kamu punya dua HP, kok aku nggak tahu? Kau oh, menanyakan itu? Ya ampun, Mas. Sebenarnya aku tuh pengen banget percaya sama kamu. Tapi sikap kamu belakangan ini tuh berubah. Maikut nak, ke Cianjur. Terserah. Ah. Jika kau sendiri tidak mau dijahati, janganlah berbuat jahat. Jika kau tidak mau disakiti, janganlah menyakiti. Jika kau tidak ingin dibuat malu, janganlah membuat malu. Eh, dulu kita berbuat onar. Gimana kalau sekarang berbuat kebajikan? Aku nggak Siapa yang berbohong di sini? Aku ingin punya dua istri. Emang kalau ngomong kagak ada filternya? Duduk. Jangan duduk di situ. Itu kursi mahal lu ngapain kesini sih? kondisinya udah kayak gunung berapi meletus lagi ya ya tolongin gue bawa gue ke UGD lu gak tau gue siapa Five, four, three, two, one, and close the door. Cari, Pertama saya bilang masak nasi goreng, kenapa nggak masak nasi goreng? ting ting turu Ini papanya nih, ini. papanya nih. Ini papanya nih. Ini papanya nih. Ini hey, papanya dari tadi. Gawat tuh bapak. Wah ini papanya dari tadi. Gawat bapak. Kan, gue jadi ngomel kan. Lho, lo kaya. semua gue saudara lo. Lo nganggap saudara, tapi gue nganggap saudako. <tuh> <tuh> <tuh>